Assalamualaikum, Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel dapur Mama G. Siva Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video ini Mama Siva mau masak lodehan sayur lodeh labu siam terong ala Chef Rudy. Rasanya enak, lezat, gurih, nikmat dan mudah untuk dimasak. Cocok pokoknya buat para remaja yang sedang belajar masak. Yuk langsung aja masak, cus! guys ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan sangat mudah didapat bukan dan bahan-bahan ini tuh rumahan banget jadi buat kalian yang mager ke pasar belanja di warung dekat rumah pun ada bahan-bahan ini labu siam yang sudah kita potong-potong terong ungu yang sudah kita potong-potong dan boleh juga ya guys pakai terong warna hijau ikan asin secukupnya atau sesuka kalian ya guys lalu untuk yang diiris-iris ini ada cabai merah dan cabai hijau ya guys untuk bumbu yang dihaluskan ada lima bawang merah tiga bawang putih satu ruas kencur satu sendok teh ketumbar tiga buah cabai merah dan sedikit terasi. lalu ada tiga lembar daun salam satu ruas lengkuasnya sudah digeprek, satu buah tomat, satu potong serai, satu sendok teh garam, satu sendok teh gula pasir, satu santan kara. Guys, untuk penyedap rasa, Mama Siva pakai salsa bumbu sayur lodeh ya. Kalian boleh pakai merek apa aja, suka kalian ya, guys. Untuk prosesnya sangat mudah. Yang pertama, kita panaskan minyak. Jika minyak itu sudah panas, kita masukkan bumbu yang dihaluskan tadi. Lalu kita aduk-aduk sampai tanak ya guys. Proses selanjutnya kita masukkan tiga lembar daun salam, satu potong serai, satu ruas lengkuas yang sudah dikebrek tadi. Kita aduk-aduk single semua bumbu tercampur rata dan kita tunggu sampai mendidih ya guys selanjutnya kita masukkan ikan asien guys untuk selanjutnya kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong terong ungu yang sudah kita potong-potong lalu kita aduk-aduk ya guys semua bumbu dan bahan-bahan seperti terong dan labu siam ini ya guys kita aduk-aduk sehingga semua bumbu tercampur rata dan kita masukkan santan juga ya guys sebanyak 300 ml lalu kita aduk-aduk semua bumbu, bumbu tersebut sehingga tercampur rata dan tunggu sampai mendidih ya guys oke okay guys jika sudah berubah warna seperti ini kita masukkan potongan tomat ya guys lalu kita masukkan irisan cabai merah dan cabai hijau ini sengaja kita masukkan di akhir biar kalau kita makan itu masih ada rasa pedas dan masih kraus-kraus gitu guys lalu kita aduk-aduk sampai merata ya guys Hmm, udah wangi guys selanjutnya kita masukkan garam satu sendok teh garam dan satu sendok teh gula pasir ya guys kita aduk-aduk bumbunya ya guys pastinya enak guys dan kalau makan itu bikin lahap selanjutnya mama sifat masukkan sasa ya guys sasa penyedap rasa sayur lodeh ya guys ini mama siva pakai merek sasa kalian boleh pakai merek yang lain ya guys sesuka kalian kita masukkan lalu kita aduk-aduk ya guys dan kita juga jangan lupa koreksi rasa ya. Barangkali ada yang keasinan ataupun kemanisan atau bagaimana ya guys. Kita jangan lupa untuk cek rasa. Oke okay guys? Daraa! Udah jadi. Sayur lodeh, labu siam, terong. Praktis, mudah, simple. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih.